Jangan lupa di subscribe, kayak ke... kampok subscribe tak kuan. Cakrawimun, eh subscribe kak. Awas kak subscribe ya. I see you. I see you. Cupapi monyet Halo teman-teman kembali lagi bersama aku. Kita kembali lagi di channel Rio Satrio bersama gua Satrio Prasetyawan Asih. Ya guys, sesuai tema kali ini tentang eksperimen, ya. Kemarin kan kita udah nyampurin teh dengan Milo, rasanya sih bisa kukatakan oh, gue belum ngasih nilai aja ya, kemarin ya. Kalau untuk, eh? Kalau untuk Milo campur teh itu mantep kali, Gua kasih 70, Nah ya. Dan sekarang ini di luar nalar lagi guys. Yang katanya gue di luar nalar, ya, ini lebih di luar nalar luar nalar lagi, guys. Seperti apakah itu? Sekarang, eksperimental ini adalah Gua mau Tejus, banyak Ya, tejus Dan kalian tahu apa? Yang akan ku tambahkan yaitu adalah Yang, yang, yang, Kecap manis, what? Teh jus campur dengan kecap manis. Soalnya, sembahyan gua ini, guys, apapun yang enggak mungkin menjadi mungkin. Apa gua pakai kayak gitu juga kali, menurut... Ya, enggak usah basa-basi lagi ya. Sebelum kalian nonton video ini, guys, alangkah baiknya kalian tombol tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya, lonceng notifikasinya, like, comment and share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan dukung terus aku sampai 100.000 subscriber tahun ini. Ayo bantu aku 100.000 subscriber tahun ini. Bisa. ayam bisa. Oke, langsung aja kita mulai mantranya ya. Seperti biasa mantranya adalah cupapi mu cupapi Oke, kita akan mulai. Ya, jangan lupa di subscribe guys. Oke, jangan lupa di subscribe. Tahun ini kalau bisa 100 ribu subscriber bisa, bisa. Ayo viral ini enggak ya? 1 juta viewer ya. Bismillahirrahmanirrahim Cupapi nyenyot coba oke udah gua campur kecapnya oke siap uhuh. siap oke kecapnya sudah gua campur ya guys ya dan jadi kecoklatan gini sekarang kita aduk aduk aduk diaduk aduk aduk diaduk aduk aduk, aduk. Uhuh. lihat guys gelap gelap seperti bukasnya rasanya gimana kita kurang tahu ya Oke, okay. uh, aku lebih, uh, ini ya. Aku pinjam gelasnya aja ya. Yang gelasnya ya. Isi. Ya. Yeah. Oke. Okay. Siap-siap aja ini. Bisa nggak ya? Siap-siap <tuh> aja. Satu juta viewer, seratus ribu subscriber tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Uh, bisa enggak ya? Nih kita coba Ya no, no, no, no <coughs> <coughs> Sekali lagi, ya. Apa gue bikin konten kayak gini, ya? Susah emang Memang cari duit ini susah banget Tapi demi kalian Demi hiburan sih ya Gimana lagi gitu loh nah, Oke okay. kau bisa jabarkan ini Aduh Bii Aduh Enak banget sumpah Enak banget Aduh, Kalian bayangkan gak sih ini Rasanya apa ya Seperti Apa ini ya Kayak cuka gitu loh Lebih ke cuka Hmm. Ini aku bisa jabarkan, gue beda ya, gue beda ya rasanya ya. Oke, rasa wangi di teh dicampur dengan kecap bahan makanan itu, aduh bener kayak racun gitu. Uh, gila. Lebih kayak gimana gitu ya? Kalian bayangkan ya sih kalian minum di sini ya, ini nih udah kecampur, aduk, rasanya aduh bener-bener kayak ngerti kalian tahu nggak ini kayak pertarungan battle antara si mobile legend ini mobile legend ini ini bertarung di mulut sampai kayak itu gak nyatu gitu loh aduh aku gak rekomendasi kalian minum ini ya aduh uh, enggak enggak enggak enggak enggak ini gak baik banget sumpah oke okay? enak banget deh bantu guys 1 juta subscriber ya bantu guys satu juta subscriber kalau kalian ya pokoknya satu juta subscriber saya 1 juta viewer like sepuluh ribu kalau ini sampai like-nya ketemu sepuluh ribu atau bahkan lebih atau bahkan kalau misalnya kalian mintanya ini like-nya 1000 bang bikin lagi dong bikin lagi oke gue bikinin asalkan ini viewnya satu juta ya view-nya juta subscribernya langsung 100 ribu gue bikinin lagi lebih mainstream lagi bisa kayak apa ya kayak susu campur dengan kuah soto soto miso Soto nah gue bikinin kalau asalkan ini satu juta viewer kalau masih belum satu juta aman gue santai ya yeah. oke okay, thank you sudah nonton video ini sampai habis semoga ini bisa menghibur kalian ya Dan jangan lupa komen sebanyak banyaknya subscribe like comment and share video ini ke semua teman teman kalian ya Aku tunggu subscribe kalian, oke. Okay? Aku tunggu subscribe kalian, like kalian dan juga komen kalian ya. Kalau kalian ingin ngasih challenge aku, Bang bikinin ini dong minuman ini dicampur dengan ini. Minuman ini dicampur dengan ini. Kalian cukup kalian tinggal komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Kalian tinggal cukup tinggal komen aja, oke? Okay? Mudah kok. Ya, tapi jangan lupa kalian tekan subscribe-nya, oke? Okay? Dukung aku sampai 100.000 subscriber tahun ini ya gue tunggu, oke, okay. thank you sudah nonton video ini, gue Satrio Prastiawan, pamit undur diri, see you next time video, goodbye.